dan nah, sahabat ini dia cara mengatasi MSA terus-menerus berhenti di HP Xiaomi Bagi sahabat untuk cara mengatasi MSA uh, terus-menerus berhenti di HP Xiaomi Untuk pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya Nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel seperti ini Kemudian kita scroll ke bawah guys ya Kemudian di sini kita masuk saja ke aplikasi terinstall guys Kemudian di sini kita cari aplikasi yang bernama MSA. Nah ini dia aplikasi yang terus-menerus berhenti di HP Xiaomi, guys ya. Nah untuk langkah selanjutnya kita tekan aplikasi tersebut. Kemudian jika sudah masuk kita pergi ke penyimpanan. Nah di sini kita hapus datanya ya guys ya. Untuk langkah pertama di sini kita bersihkan dulu searchnya ya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya kita hapus semua datanya guys ya. Kita tekan OK. Dan kita tekan tombol Home dan maka secara otomatis aplikasi msa di hp xiaomi kamu tidak akan terus-menerus berhenti lagi. nah sahabat jika kamu sudah melakukan langkah yang pertama namun masih tidak berhasil untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengupdate versi androidnya guys. nah untuk cara mengupdate versi androidnya kamu masuk ke setelan kemudian kamu masuk ke pembaruan aplikasi sistem kemudian di sini jika ada pembaruan aplikasi atau pembaruan uh, versi android xiaomi nya